Subscribe, Apa? Su like subscribe. And subscribe like, comment, and subscribe, guys. Like, comment, and subscribe guys yo guys, jaga channel Jadi sekarang kita berada di Pantai Tunggur, Pantai Pulau Tunggur. Cuaca hari ini lagi nggak bersahabat. Kita dimanjakan dengan air hujan. Tuh, pembekalan kita udah banyak tuh. Ada roti, ada pisang goreng, pisang rebus. Pisang rebus. Iya. Yeah. <laughs> nah, walaupun cuaca lagi rintik-rintik manja gitu, nih para Mama Super. Gak mau kalah, nggak mau meninggalkan momen, tetap narsis gitu. Nah, ini biang keroknya nih. tuh biang kerok tukang foto, nih nih nih nih nih nih biang biang kerok dari emak emak semuanya itu kita pilih ya. Nah, itu tuh tuh biang kerok emak emaknya tuh. tuh gaya mana gaya yang kita loncat dong? <laughs> gaya loncat dong <laughs> Pradi, pantai pulau punggur yang disono itu tuh itu adalah itu adalah pulau punggurnya pantai ini eh, cukup eh, jauh dari pusat kota Pangkal Minang ataupun Sungaria pantai ini cukup menarik karena di belakang itu adalah bukit sampai sini, jadi bos sekurah semua yang mau ke sini aksesnya udah lumayan bagus masih di pantai Punggur sampai di desa Mapur nah belakang itu adalah Bukit Tuing Bukit Tuing dengan memiliki ketinggian 230 mdpl dan ini adalah pantai Punggur Tuh. di sini keunikan dari pantai ini adalah batunya itu adalah batu-batu purba yang di batu-batu uh, ya, metal morph. sepanjang pantai ini sampai dengan pantai terengkalat uh, jenis batunya adalah batu metal morph. beda dengan pantai yang ada di daerah lain yaitu jenis batu granit lagi hujan, kita tetap semangat untuk nge dan tetap semangat untuk mama itu berfoto dia ya. Turing Bubble Selalu gitu kan Nah, seperti batu metamorf itu cukup unik ini Batunya Tuh Tuh sayang hari ini air juga lagi pasang. kalau ketika lagi surut kita bisa mendatangi atau merapat dan mendekat ke pulau punggur itu dengan cara berjalan kaki. tapi ketika air lagi lagi pasang airnya bisa sedadah orang dewasa. Tuh. Mama gimana pantainya? Gitu ya, keren, keren. Keren, keren udah. Hai, oh yes, berarti ada satu hal yang mesti berarti. Uh, ingat gitu ya, ketika berada di kawasan pantai punggur ataupun pantai yang ada di kawasan... Uh, Terenggalaat, pertama di pantai ini ya, spradi jangan pernah membawa pulang benda apapun, batu ataupun tanaman lain. Ya itu uh, seperti pantangan atau larangan yang ada di sini. Cukup untuk ambil foto ataupun video saja. Jadi spradi jangan pernah berpikiran atau berniat untuk mengambil batu, apalagi kalau ngambil ini boleh ini anak ini boleh diambil buat pulang gitu ya <laughs> ya ini, perlu diingat ya jadi sebenarnya bila datang ke pantai Punggur jangan pernah mengambil batu, tanaman ataupun apapun dari kawasan pantai ini cukup ambil foto dan video saja ya itu merupakan tantangan atau larangan yang ada di sini. Gara-gara kulitku hitam, oh dia Banyak orang tak kelihatan kayakku Asakku berjalan malam Gara-gara ku tak berduit, memang benar Gara-gara di bujang kadal tapi nas jemane gue gak bekerja asa gawe akhirnya spradi cuaca juga mendukung hujan telah berhenti tim turing bubble tetap bertahan di sini kan hujan baru bisa buka kamera ya Ah, tadi hujan ya kak. Paksa kakak intip-intip hujannya <tid> rusak yeah. Tidak ada konten. ini masuk airnya kak ke kamera ke so kakak. Jadi berapa? di Pulau <tid> Ya gimana plo eksotis kan. Seperti diriku itu sesudah dari lautan ada juga permukaan. Sip kawasan sini juga enak nih untuk kema-kema nih. Jangan diundang Kak kemah. Camping ya? Menjaga keasrian ini aja. Enggak usah. Berkunjung aja cukup, nggak usah kemah kemahan Biasanya kan banyak sampah, Kak. Entar. Iya. asli seperti ini. pantainya bagus. Boleh Kakak camping Ketanya. di sini? Boleh, di Boleh Asalkan ya di jaga kebersihan gitu. Gimana, Pak? Navigator kita di mana nih? Sekarang posisi sekarang ini kita berada di. di Pantai Pulau Unggur. Unggur. Kecamatan Dusun Tuing, Dusun Tuing di kecamatan ya, ya, <tuh> bantai ini sendiri hmm, posisinya diberada di titik timur timur, timur, timur laut timur, timur laut yang jadi bintang utara hmm. uh, yang mana kita lihat di seberang sono nampak pulau kungur pulau pulau, babat, pulau dari batuan yang tentunya nggak ada yang <laughs> jelasnya kan hmm. gitu uh, dan juga jarak menuju ke sini dari kampung tadi, tuh, kita itu kurang lebih sekitar satu setengah kilo lah sampai ke pantai ini. Gitu. sementara kalau dari sungai dia sendiri sekitar 50-an kilo, 50-an kilo, dari Pangkal Pinang bisa sampai 80 an kilo, sampai kilo, sampai an kilo, 50-an kilo, 50-an kilo, 50-an kilo, 50-an kilo, 50 tanah, gitu. tanah kilo, 50 ya. uh, dan Tanah uh, 50 mobil uh, kilo, 50-an kecil agak susah juga menjangkau dari sini karena jalannya tuh banyak ini apa batu gitu banyak batuan gitu. Nah kalau untuk pantai ini sendiri ee, bener nggak ada mitos-mitos yang mengatakan kalau nggak boleh ngambil apa-apa segala sesuatu di sini kalau soal mitos ya ee, gini mungkin segala sesuatunya itu pasti dikaitkan dengan yang namanya karepan lokal setempat lah ya yeah. yang mana kita juga harus menghargai ee, apa namanya nih? pemberian Tuhan, uh, apa namanya, uh, dengan adanya pantai yang, yang begitu indah ini, uh, dan juga kita sebagai uh, umat manusia wajib menjaga, gitu, supaya pantai ini tetap, uh, maksudnya kawasan ini tetap uh, apa namanya terpelihara lah sampai ke anak cucu nanti. Nah itu saya pikir kalau untuk apa pantang larang itu, saya pikir itu nggak, uh, nggak lebih dari semacam kearifan lokal lah yang mana kita harus menghargai lah gitu kan. Ya, uh, utamanya uh, pemberian sang pencipta tadi. Nah. Di balik benar atau enggaknya itu kembali <coughs> lagi ke individu masing-masing Kembali gitu ke ya. individu masing-masing hmm. gitu dan juga harapan lokal warga setempat hmm. juga yang benar. Berdekat, ya. hmm. gitu. Nah, benar. Mereka betul, sendiri betul. yang yang lebih dekat ke lokasi ini yang turut menjaga. Oke, ya, benar. benar. Sip, sip, sip. Kita sebagai masyarakat, apalagi kita berkunjung ke sini, ya, nah, kita harus mentaati ya, apa yang ya. telah disepakati oleh warga Kampung Sini sendiri. Ya, Itulah itu Apalagi <laughs> ini merupakan kawasan eh, wisata yang potensi banget, potensi tersembunyi. Ya, walaupun tersembunyi tapi tetapi berpotensi. Ya. Ya. Ah, Nggak, sep -sep. Jangan ada, ngelihara. Akhirnya, ngelihara. Nggak, ngelihara. Nggak, ngelihara. Nah. Jangan Biang kerok astaga. Nih. Jadi jadi perbudak sama biang kerok. <lis> <lis> <lis> <lis> Korban. <lis> so. <I> penonton. sih? Penonton. Ih, <lis> <I> biang kerok. <lis> benar <SILENCIO> <Kami kira, SILENCIO> ya, ya, Hai Benar, benar, benar Kurang jauh, Kurang ya? depan, depan. depan lagi, Jangan Ternyata ada Putra Duyung Yang baru keluar Baru keluar dari dalam air Bang, tadi abang kan praktekin, yuk kita keluar dari IO, abang praktekin. Yuk, kita pulang ya. <tuk> Awas, misi, bang. Bang, misi, bang. Ya. Ala -al -al model boy... Eh, apa ini? By watch <tuk> hmm. Memang, partai punggung luar biasa. Touring, keren, keren, keren. Jadi bubble, kurang. Touring bubble, keren, keren, keren. <tuk> lemang teman kurang telah fitnah berarti kurang telah fitnah